Jin menjadi solois Korea ketiga dalam sejarah Hanteo yang mencapai lebih dari 700.000 penjualan dengan sebuah album di hari pertama perilisannya. Pada tanggal 28 Oktober, Jin BTS merilis singlenya yang sangat dinanti, The Astronaut, yang ia tulis bersama dengan band Rock Inggris Coldplay. Member tertua BTS itu mencetak sejarah dengan single solo resmi pertamanya dalam hal penjualan album hari pertama di Hanteo Chart. Menurut Han Theocar, The Astronaut, terjual secara mengejutkan sebanyak 700.954 kapi pada tanggal 28 Oktober saja. Khususnya, angka-angka itu dicapai hanya 8 jam setelah dirilis pukul 9.30 malam KST. Dengan angka yang mengesankan itu, Jin menjadi solois Korea ketiga dalam sejarah Han yang mencapai lebih dari 700.000 penjualan dengan sebuah album di hari pertama perilisannya. Dua artis solo pertama yang melakukannya adalah Baekhyun Ikso dengan Bambi, dan penyanyi Trotlin Yang Wong dengan PM Hero. Selain itu, The Astronaut milik Jin kini menjadi album solo Korea dengan penjualan hari pertama tertinggi ketiga dalam sejarah Hanteo, hanya dikalahkan oleh TM Hero, dengan 940.624 kapi dan Bambi, dengan 760.154 kapi. Karena masih ada beberapa hari lagi sebelum Jin menyelesaikan penjualan minggu pertamanya, totalnya diproyeksikan akan terus meningkat juga masih harus dilihat apakah anggota BTS itu akan bergabung dengan Lim Young Wong sebagai satu-satunya artis solo Korea yang mencapai 1 juta penjualan di Hanteo Chart dengan album di minggu pertama perilisannya. Selain dari penjualan album hari pertama yang bersejarah, The Astronaut BTS Jin mencapai posisi no. 1 di tanggal lagu iTunes di setidaknya 98 negara berbeda di seluruh dunia. Termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jerman. Single ini juga memulai debutnya di nomor satu di Chart Lagu iTunes seluruh dunia dan Chart Lagu iTunes se Eropa. Sementara lagu-lagu Jim lainnya, Super Tuna, Abyss, dan Tonight, semuanya naik ke tangga lagu di seluruh dunia. Selanjutnya. Video musik BTS Jin, The Astronaut, mampu mengumpulkan lebih dari 15,3 juta view hanya dalam 20 jam pertama perilisannya. Video ini terus mencapai 16,57 juta view dan 3,43 juta like dalam 24 jam pertama. Selamat untuk Jin. Terima kasih sudah menonton video ini.